Auto pajak ngecrot anjing. Kok ya? Buat morging atau make buntul ya? Buat bus BAidah. Wui gila baru mulai langsung diketrot anjing. Hai lapel siang semuanya Kuntulnya di battle royale share dulu ya, bosku ya. Yang mau sedekah di battle royale share dulu ya, bosku ya. Mantap kali buntulnya di gas langsung anjing. Bang, welcome ya ada Unikeme, ada Dedi, ada siapa kita di banyak kali. Thank you. hari uh, you the juga ya sedekah bang lapet moga jp amin ya jp Eh di share dulu ya unikame uni, unikame mantap kali ini kuntulnya yang ya, di, digas dulu ya bosku semoga kita jp-jp kita pokoknya bagi-bagi sedekah setiap hari ya. hari ini Leon baik sama gue ya. si Leon eran eh, anjing ayo disenggol aja bosku ya Ayo dibantu like share dulu ya. Di action juga, di action. Jangan sedekah-sedekah semua, lah. komennya di reaction dulu. Spot global sedekah. Uh, mantap kali. Iya, benar kali lah di di share dulu lah bosku ya. Yo, mantap yo diketrol pagi anjing waduh gak kesenggol itunya kuntul ayo mana masih belum liat, nih kita pemanasan dulu ya bosku ya hadir mantap, diaksen dulu bosku diaksen dulu hadir hadir mantap hadir dari mana ini cuy menanti senja keras kriya hadir mantap kali bosku global sedekah yoi bosku dibantul eselnya dulu kuntul nonton terus gak pernah dapet astaga sudah sekian ratus orang anjing dari bantul eselnya gitu tempatnya banyak anda apet Kuntul, masih belum waktunya ya Kuntul ya, salam JP bang mantap kali Kuntul cerot mantap kali baru pemanasan, senang syndicate cerot sama 3 skater anjing mantap Leon anjing tanggal 1 mantap anjing oke jangan sampai skater apa ah, pasnya anjing tetap bo bos terkadang bos single dong mantap dong jangan lupa bosku ya, di lah, le, mantap nih lagi lu ya. Hmm, mantap anjing lumayan tuh. Dilesennya dulu bosku. Mana ini trot trot? Ah, mantap keren. Di absen dulu kuntul salam dari seragai mantap kali. Cop anjing. Hmm, enggak pernah gua. Hmm. Goblok, berikut albinya lewan anjing. <Sweoral> Tetap nonton walau nggak dapat Uiti. Pasti dapat lah kan? Kuntul, sabarnya Kuntulnya. Gas tipis-tipis dapatnya anjing. Selalu ngesir nunggu ya welcome ya ada Win ada Audi. Welcome semuanya Kuntul ya yeah. dibantu lensirnya juga absen dulu ya kuntul kenapa pada isi id semua Sedekannya bang tetap nonton walaupun dapat dapet lah pasti dapat lah sabar makanya ya kuntul ya pasti dapat kebagian kuntul siapa yang bisa ngelain sedekahnya gue kuntul setiap hari lebih dari 100 orang ini kuntul yang bakal dibagi-bagi ini kuntulnya kita hmm. trot lagi goblok kok banyak chipnya ya banyak lah kita dapat jp anjing Kemana? Lilek lek le. kita baru seratus anjing astaga kita tembusin lah dua ribu leknya nih mana ini yang nonton ini kuntul yang mau sedekahnya yang dibantu lek sini dulu ya eh. kuntulnya eh. Tahun dari Lamongan bang semoga JP Amin Paulo mantap kali ya udah udah share bang weh tapi belum ada logo share ya eh. kuntul enggak kesenggol sih perahunya kuntul anjing Astaga masih belum kena Leon anjing, bibi, aduh, aduh Sampai subuh lagi ke bang? Nanti malam kita main sampai subuh ya bosku ya Gak pakai speeder Bang gak? Gua lagi main santai dulu nih bosku Yuk, bisa yuk anjing Mana nih seleon? Kita coba sembur bijinya seleon Mana tau bergetar anjing Kita kasih freezer bijinya Biar dia kedinginan kuntul Biar makin keriput anjing ayo dikasih jep lo go go crot ah kena. gua gak pernah dapat kali ripen tapi pet tapi happy ajalah wuhh mantap kali eke pasti dapat, rasa makan ya kuntul ya usian terus bang sampai tembus tapi belum ada logo usianya ini macemana kau ini soko sedekah ayo dibantu di usianya dulu bosku absen juga kuntul yuk bisa yuk Aduh, gak disenggol. skater anjing, gak ngedrop, gak mantap anjing. Gak pecok, mantap anjing. Astaga, aduh. Pengamat setia hadir, mantap kali juling. Ini kenapa itu-itu aja komennya kuntul Apa kayak gitu kultur? -gitu, Martin Gaming, aduh. Cencangkan ini, kalo salah habisin chip bang mantap kita bante bante Mari kita, kita bante anjing, tipe berapa anjing dapat itu anjing tapi hack anjing, gak senang hacker goblok top global sedekah, mantep kan yuk bisa yuk, digaskan aja pokoknya bosku ya yuk bisa ya Tror. aduh mana sekitar belum muncul anjing ini burung-burungnya juga pada random gitu kayak tai anjing. Astaga jembut ubanan si Leon ini gimana nih Leon? Astaga bijiku mulai bergetar. Waduh tanda-tanda bakal JP ini sepertinya bosku ya. potokannya udah mau habis 100 anjing. Lanjutkan gas, jember hadir Bang. Mantap jember belum masuk sedekahnya bosku dibantu deh nih, jalan dulu ya bosku ya pasti dapat ya, nih bosku sabar ya bosku yuk digaskan trot anjing ah gak dapat kreatornya ini gomelok waduh waduh waduh gak kena lagi anjing Enggak disenggol malah huruf kakak sekarang dua kali kuntul-kuntul Oke lumayan big win anjing Terima pengumis laga Wah lah gak ke chip Kayak gitu ya maksudnya. Nah, Langsung kita kocok lagi bosku Langsung kocok seratus aja bosku ya 13 burung amin bosku Yo bisa yuk anjing sabar bosku mantap kali bosku ya halo mas bro halo juga mas bro mas Jun Sipa modal berapa bang 200 B bang kita bang sampai biji bergetar sampai lipatannya kliput juga bakal gak bakal habis ini bosku ya gila kita bos gila kali kemarin ngembangus 500 bosku yuk degaskan anjing ya degaskan anjing ada lek mantep kali lek, mantep kali bos saya dibantu lek memang isi absennya dulu ya bosku ya ini tadi jarang isi absennya paling isi kode semua anjing, isinya angka-angka semua anjing angka kek togel anying kenapa pada bilang gak pernah dapet Kuntul udah banyak nyeng yang gue kasih sedekah nyeng itu pada gue posting-posting hari ini bakal berapa orang lagi ya kita kayaknya sedekah udah sampai 80 B lebih ya nying? sampai 100 B nih Kuntul ayo dibanyak-banyakin lagi lesernya nih Kuntul ya kasih paham pokoknya ya kita bikin beji selian bergetar anjing Mantap kali Megawin Kuntur kita JP Bang Wih ngeroli kali anjing JP, Gak pake sepewa aku padahal udah follow share dan like mantap Tapi sabar dulu ya Bang ya Pasti tidak dapat Bang Win Sabar nih makan ya Bang Mungkin waktunya belum pas anjing Pasti dapat pasti kebagian semuanya Kuntur Assalamualaikum Waalaikumsalam Gak pernah dapet aku ah kenapa semua komennya Kuntur ya mau sedekah di bantuan dulu ya, jangan lupa absen ya, ya. Asik, Bang, bagi bos semangka buat kedondong, apa tuh? Pemainku gak dibaca bos, ini dibaca nih. Semoga dapat ampo ya bosku, amin bosku, nanti sore bosku. Nanti bos, langsung kita ada jalannya bosku ya gila bosku jebol jp jebol dimana itu di kita jp jebol di qq bosku dapat 300 B anying ini udah kehaik berapa B anying ini udah kemarin Kita main lagi bang sabar ya bosku ya pasti kita kirim kirim ini kita lagi terus idea bosku ya gua ada ngecerot lagi megawin eh enggak bikin dulu ya kontrolnya aku beli cipung bang daripada gak aku dapet ya bang besok astaga No, bisa ya anjing sama gua malah ah, salah. Anjing ini kenapa ini nggak kelihatan kelihatan anjing burung-burung sama -burung anjing. Mana huruf-huruf semua goblok. nggak guna huruf-hurufnya anjing. nggak ada yang kena anjing. Pada kita kita bakal yang ini jenggotnya si leon anjing kalau ini gak dapat juga gue nyerah bang wala kenapa jangan nyerah lah ade oh, bang ayo ggwp gak pake speeder bang kagak? kaga sih kaga, gak pake speeder kita soalnya kemarin gue pake speeder kena hack anjing astaga berapa b anjing kayak gitu 300 lebih gitu berapa b totalnya sih lebih 300 anjing aduh Nak satu temu kemana di hacker kuntul. Mereka lipo pokoknya hackernya kuntul, anjing asal-asal kita dapat JP langsung pada data itu hacker-hacker kuntul ya bosku ya. yo bisa ya bosku kita kecerut lagi nih bosku. Oke ngecerut lagi tipis-tipis bosku masih segitu-segitu aja anjing Ya oh, bisa ya bisa ya bisa ya.